halo teman-teman Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman berjumpa lagi dengan saya Alamsadi di sini Alkom Jaya teman-teman semoga kita semua tetap dalam di bawah rahmat dan lindungan Allah Subhanahuwataala kali ini kami akan membuatkan rik atau rak ya tempat untuk uh, minor-minor ini yang semuanya ada tujuh oke okay, teman-teman ada tujuh rik eh ada tujuh minor seperti itu Eh uh, Ya, SP32 ya, semuanya. Uh, kami menggunakan PCB bolong untuk IC dan beberapa header. Jadi, satu uh, board, satu device itu menggunakan dua header ya, uh, header female ya, yang perempuannya seperti itu, yang kakinya 6 Kami dan menggunakan kabel pelangi seperti itu, dan ini sudah kami tandai, teman-teman. Oke. Okay. Bagaimana prosesnya, teman-teman bisa lihat di sini. lebih seperti ini tanda biru itu artinya sudah berhasil main mining ya seperti itu oke okay, terima kasih semoga yang sedikit ini bermanfaat dunia Arab untuk teman, teman semuanya kami akhiri wudhuilah Taufik Widayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.